Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel youtube saya Ramadan. oke kali ini kita akan sharing bagaimana mengetahui bahwa di channel kita ada video untuk anak-anak oke langsung aja kita klik google chrome lalu kita klik youtube lalu perhatikan wajah ganteng di sudut kanan kita klik wajahnya kita pilih youtube studio oke kita tunggu sebentar lagi oke dia sudah muncul kita klik video ini informasi teman-teman kalau di antara video kita ada video untuk yang kategori anak-anak ini akan jadi pertimbangan untuk monetisasi oke kita perhatikan ini adalah di bio dibuat untuk anak-anak oke okay, ini perhatikan apakah video itu kita di kita yang buat tetapkan atau oleh youtube atau bukan untuk anak-anak atau tidak ada pilihan oke okay, sekarang kita cek satu-satu di video saya, di channel saya adakah video untuk anak-anak pertama kita klik ini kita perhatikan Tadang Tidak ada Alhamdulillah Oke kita ulangi Dengan cara yang sama Tadi saya tidak ada menerapkan Untuk anak-anak Oke kita klik lagi Untuk anak-anak yang telah ditetapkan oleh Youtube Kita lihat lagi Tolong, Tidak ada lagi Alhamdulillah Berarti peluang untuk Monetisasi Untuk filter Video untuk anak-anak aman. Oke, okay, teman-teman. Sangat mudah sekali. Jadi, silakan perhatikan channelnya. Channel YouTube-nya apakah untuk anak-anak atau tidak. Atau di videonya ada untuk anak-anak atau tidak. Oke, okay, terima kasih. Yang belum klik subscribe, klik subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.